cek cek cek cek cek balik lagi bersama otong spinner ini kita akan review game get of Olympus ya seluruh kita bawa modal 80000 saja sama seperti kemarin kita coba pola-pola gacor modal 80000 ya semoga worth it semoga masih gacor juga di bit segini di bawah modal segini semoga kita dikasih nafas-nafas tambahan seperti kemarin seluruh kita main biasa di bet 1200 dulu double chain aktif kita coba turbo dulu 10 kali ya kita coba cari putaran-putaran yang manis putaran-putaran yang menghasilkan uang pengutaran-putaran menghasilkan cuan langsung gaskan untuk hmm, konek di awal pertanda bagus nih semoga kita dikasih JP-JP kayak kemarinnya sur modal 80.000 JP800 bisa langsung gaskan aja untuk kelanu apa ya untuk kontennya yang kemarin masih sama juga hari ini kita pun bawa modal 80.000 saja. Semoga dikasih profit lebih ya atau ya minimal samalah kayak kemarin ya. Kita coba langsung cocok-cocol -co saja. Oh ya yang bertanya kita main di mana? kita main di RTP 8000 bosku situs tergacor tersolid santai dan jaga dunia Her di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya seluruh dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP gamenya dan RTP game yang live cuma di RTP 8000 bosku situs yang mantap kalau yang lain cuma RTP tempelan doang cuma logo-logo doang kalau di sini live seluruh kalian bisa langsung cobain aja refless pasti naik turunnya beda 10 kali 50 x 5 anjir sayang nggak pecah lagi tapi lumayan ya bosku 42.000 nafas-nafas tambahan ini sorry sorry agak ngelek ngelek. nge-lag HPnya tadi kaget nggak pecah pekerjaan aduh bangsa Oh ya langsung gaskan aja untuk link RTP8000 saya taruh di pin komen ya bosku langsung cocol-cocol manis cocol-cocol manjat cocol-cocol pencari profit boleh langsung gaskan sur model-model receh, ini sih itu sih yang paling rekomen kalau buat saya sih karena cuma di sini RTP gamenya live, sur jadi buat kalian semua sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian enggak ke bablasan rungkatnya Nah, selalu saya ingatkan ya kita para pemain modal receh bisa pemain modal mid tipis itu berburunya profit berburu WD ya jadi selalu saya ingatkan kesempatan wedding datang dua kali jika sudah profit melebihi modal 5 kali modal 7 kali modal bahkan 10 kali modal selalu udah makan WD ya bosku jangan terlalu terpaku dengan JP-JP besar JP kecil pun sudah termasuk JP ya bosku yuk langsung back to the game ya kita cari profit profit cincin turun enggak mau ayo aduh nih skater sih harusnya atas gendang boleh skater satu enggak mau judul judul Oh ya Kristen yang rapi testinya mantap dua-dua di kanan dua di kiri jejer rapi semua garis isi, terus kasih paham aduh duh duh duh ih hijau konek dong Aduh, ungu sekalian ah atas gelas kuning atau hmm, malah merah hmm, hijau konekin dulu ungu boleh nusul dong ungu boleh nusul Aruh, udah sih enggak ada kola betalan lagi cuma lumayan tampil di lah ya gue oh, tampas nafas tambahan dulu merahnya jadiin lagi itu kurang satu. merahnya jadiin dulu atau biru turun boleh mau biru dulu ternyata merah belum dikasih dong anjir petirnya ada. Ternyata nah ini nih ini nih ini nih ini nih kasih nih lagi hmm. nih ya, ya. ya, ini main ini nih ini nih tipis nih ini nih ini nih cari nih ini nih ini nih ini nih ini nih ini nih ini kali. Apakah ada tanda-tanda ini ini nih ini nih ini nih ini nih ini nih anjirnya dikasih pecah lagi Bang. nah ini kasih petir us us oh, anjir us yang tidur suruh hmm, oh, hijau malah kuning dulu hmm, Sayang saya nggak dapatan lagi bos nanggung semua itu Gak ada pola-pola petir juga bangsa wajuh us-us Pecahnya bagus petirmu enggak ada us kemana us petirmu us Kasih mahkota gua lagi boleh. hijaunya hmm, jadi dulu dong. Mahkota lagi dong dua. Aduh, kuning langgung, hijau langgung, mahkota gantung. Hmm. seluruh sembilan 90 itu bisa masuk lu nakalisin lagi. Ayo us, kasih JP yang kayak kemarin lo. delapan puluh 80, naik ratus kan lumayan. Asal tiap hari profit gitu aja udah. Aduh, atas mahkota kasih petir boleh dong. Mahkota jadi dong. Uh, gurih nih hijaunya aduh, duri 13.000 tambel udah gede juga, hmm, ungunya jadi fix, ungunya jadi fix, ungu sama merah sur gelasnya lagi dong, aduh, nanggung gelasnya kurang dua, cincin kurang satu, punya lumayan 500.000 Lur. beneran dikasih kayak kemarin sih kayaknya nih feeling feeling, ayo, berarti emang lagi kucingnya di 80.000 80 delapan puluh ribu selur, buruan cobain langsung gas untuk linknya ada di pin komen ya langsung baleskan aja cocok-cocok manja di rp 8000 rp8 kita nikmati sentak-sentaknya dulu Aruh, sudah cukup ya us tambahin 200 lagi boleh biar genet 800 dulu biar mantap Eh, petirnya dulu nggak mau hija jadi sih apasnya atasnya kuning nah ini atas kuning petir nih cocok boleh nih gelasnya ikut nah gelasnya ikut merah boleh sih merah boleh nggak mau mainnya seluruh 34.000 ini 38 udah fix JP. Fix JP. ini nih nomennya kita tunggu-tunggu default 80 naik 800 sudah cukup bosku nggak usah dicari-cari lagi profitnya kita coba kelarin spin dulu adah oh ya kalau turun 800 kita langsung auto WT saja kita coba cari profit profit tambahannya seluruh ingat selalu patokin target WD -mu. Kalo kayak gini target WD ya kalau enggak 800 850 gitu loh. Cuma saya patokin di sini 800 saja kalau turun lebih dari 800. Kita langsung gaskan WD saja ya. Ini kita coba cari profit-profit tambahan lagi. Semoga jadi tambah sejuta gitu kan lumayan. Uh. Ayo Kasih lagi. Enggak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 Waduh, yang tanya kita mandi mana kita mandi? RTM delapan ribu bosku. Situs tergatot terus. Uh, aduh, atas gelas kasih scatter. Aduh, nggak mau. Ternyata dapat juga dong. Main-main, main-main. Kira scatter lima gitu kan bukan? Terus kenapa tuh juta boleh dong? aduh ungunya jadiin dulu boleh. maka turun dua. Ya mau. mau. Anjir nih. Aduh petir-petir doang -petir gak konek Aduh gak konek juga hijaunya konekin dulu nah mantap biru boleh nah atas gelas kasih petir boleh ya mau malah ngelamat putar bangka hmm. Aduh sudah ga isi sepertinya us-us untuk ngasih 800.000 seluruh dia akun saya ini kayak enggak mau ngasih sejuta tapi kalau depo 80 naik 800 langsung gaskan saja WD pokoknya ini karena kesempatan WD nggak datang dua kali ya seluruh kelar ini kita langsung cabut saja kita cari aman kita cari profit profit mantap ya Aduh gelasnya jadi dong Aduh nggak mau nanggung kurang satu bang, bangga udah udah udah anjir nggak mau lagi dong anjir ternyata ternyata enggak dapat sama sekali berarti emang mentok di situ ya seluruh intinya ya seluruh ya kita kelarin spin ini kita langsung auto kabur saja ya seluruh karena ya paling bisa berapa sih harusnya sih bisa WD 850-an lah ya bosku kalau ada tambahan-tambahan lagi sih boleh naik lima naik sejuta sekalian gitu kadang pasti kali kayak kalian nanggung ih bang nanggung banget bang enggak naikin sejuta bukan masalah nanggungnya kesempatan WD itu enggak datang dua kali seluruh. jadi buat kayak kita-kita orang pencari-pencari moderate langsung gaskan aja gaskan WD masuknya gitu loh Oke semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bisa dibantu like comment subscribe-nya biar saya semakin senang membuat konten-konten model buat kalian semua ya suruh ya dan jangan lupa main cuma di 8.000 pastinya ya seluruh ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bantu support dengan cara like, comment subscribe-nya. Bye-bye.